Ini Joko, seorang pegawai yang memiliki masalah keuangan. Tuh ya Allah, gajian saya habis buat bayar cicilannya. Sementara Desi, setiap hari ia diteror melalui telepon. Awalnya saya coba-coba pinjul -coba uang lewat pinjol, buat usaha gitu. Loh, kok bunganya gede banget. Dan ini Siti, setiap hari rumahnya selalu kedatangan paket. Mana sih caranya biar bisa hemat? <tuh> Dan ini ilham, generasi milenial bergelimang harta. Uang saya terlalu banyak. Saya bingung mau diapainnya, hanya ada satu solusinya. Dah, keren Bukan, pinjam lagi. Bukan, pasti pakai paylater. Bukan, <tuh> kalau ngepet <tuh> ah. terus gimana dong? Caranya yaitu mempelajari literasi keuangan Literasi keuangan Literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya Gampangnya, literasi keuangan adalah kemampuan kita dalam mengatur uang yang kita miliki Untuk Pak Joko Mulai hari ini, coba tentukan dulu penggunaan uang gaji untuk kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan jangan lupa menabung Oh iya iya Desi, Simpan KTP-nya dan ikuti langkah saya Oh siap Ketika memilih jasa peminjaman uang, pastikan telah memiliki izin dari OJK OJK? Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sehingga nanti kamu terbebas dari pinjol ilegal. Eits. Siti, fokus. Berbelanja online memang menyenangkan. Tapi ingat. Prioritaskan untuk membeli barang-barang yang memang berguna Bukan hanya untuk gengsi, apalagi hanya karena diskon Dan ilham, uang tersebut bisa kamu investasikan Melalui beberapa badan pengelola keuangan Sehingga uang tersebut bisa terus berputar Dan kamu akan mendapatkan pendapatan tambahan Oh, betul Melalui literasi keuangan diharapkan masyarakat mampu mengelola keuangannya sendiri sehingga meningkatkan taraf hidupnya. Uangmu, tanggung jawabmu.